Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabikinastainu ala umri ala wadin Wa ala wasabi ajamain amma bakdu Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat taufi hidayahnya Tak lupa kita panjatkan salawat s.a.w Kepada junjungan kita Nabi Akung Muhammad s.a.w Yang nantikan syafaat nadiyah kiamah Amin Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Selain dipilih waktu diturunnya firman-Nya Allah, Ramadhan juga waktu dilaksanakannya rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi ya amanu artinya wahai orang-orang yang beriman dia diwajibkan atas kalian berpuasa dan sebagaimana orang-orang sebelum agar kalian bertakwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang Allah berkata puasa untukku dan aku sendirinya akan membalasnya ada banyak hikmah di balik disyariatkannya puasa. Yang pertama, puasa melatih jiwa manusia agar patuh dan tunduk atas perintah Allah. Kedua, puasa melatih manusia agar terbiasa dalam menanggung beban kepayahan di jalan Allah. Ketiga, puasa melatih manusia agar peka terhadap lingkungan dan peka kasih terhadap sesama manusia. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya punya saya mohon maaf. Wabi wabila wa hidtauf waridawalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.